Gue lalu gak ada dulu, yang kata yang dijajain, buat ini udah aku potongan marat lebih dijajakus sama nak mau cekir segini cemburu. Wiridan, nopo berarti kayak wiridan. Saya ita wahyu bukia ayat itu, larang santri tak kenal ayat itu. Gue lalu gue jagal mau copisan orang atau mandi. Maksudnya mau pisan pertama gue protes. Wah kiai kiai ngawur tenang, kiai jajah ura-ura nih urusan rezeki, nggak coba kiai urusan tau kecer. Itu ada satu ayat diantara ayat 7 yang sering dijaga okay. ini 3 3 3 ayat 3 3 3 Ilaha 3 Wal Malaikatu Wa Ulul Ilmi di 3 3 ini 3 3 orang 3 3 3 bersaksi bahwa Ilaha terus Kok imam bilqis tuh semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran? Ini kok sampean sambil was pada makam Ini kumun, mungkin tak gak ikut bersaksi setara dengan malaikat. Bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. wanahnu anak doa Prabu Ilahi jika mereka pada waktu isek, ya bisa saja sepuntan muni anal hak subhani subhani maafi cd waduh mungkin asal isek lho gawe gawe lah makanya terus ada ya itu tadi, kayak di IAIN dimana-mana ada tarian Jalaluddin rumi macam-macam itu mitos-mitosnya juga gitu tangan kanannya menengadah ke langit, seng tangan kiri ini mati menimbungi banyak tapi buat enam bora, boleh wala hasil jalalin itu seorang sufi besar. beliau itu dulu pakar fakih, pakar fakih. beliau itu orang Afghanistan. dari romi sanesani dari kales kales ini cerita ini Afghanistan. dia itu mufti, yeah. mufti fakih. ya berpa berpa boleh halal haram nanti saya sengani halal haram ini semua ya hobi ini. Ya kalau saat kita kalian muridnya Samsid Idris ditakut Ya guru dipan mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid al-Busqoni? Dipan mana? Nabi Muhammad dengan Abu Yazid. Wes monro ditakut. Aneh kan Ya, hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau aku nggak kok sudah lepas Cerita ya, kan hotel <laughs> e, oh, puan nanti beli cerita Cerita cerita cerita, cerita albo kelas Dalam beli cerita <laughs> Nah akhirnya nggak sempat mau atau buku-buku nggak bingung Bingung raja juga Pulau Temu saja mau tak oprial murah Atau meriaga Belah mun jadi bayi pengiran Menembe jinan Gusti gue sebagai weda Sebagai tiang tinggi nan terdengar Lem gue loh temu tak oprial murah Suci janji gue loh dan mikirnya pangeran? kontra biasa, nanti aku iya ya kok aneh akhirnya dia berpetualangan sufi, Isak mencari Tuhan tapi orang ketika mencari Tuhan tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu akhirnya itu tadi dia mungkin sebentar jika akan bilang Analhas Subhanallah. Nah no. ya nggak si Toning Edy Mismewardi mana Siti Jenar? Gak ada Siti Jenar yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil Walisongo. Gak ada Siti Jenar yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fakir yang kasus begitu dihukum hukum pancung, kayak kasus aku al-halas dulu juga dihukum hukum pancung, terus Siti Jenar juga dihukum hukum pancung, oh, terus mitos ngomong macam, saya mempercayai Siti Jenar, walaupun panjeniku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya wali songai, walaupun wali no salah walaupun ilmu songai, kok wali walaupun salah songai, walaupun wali songai, walaupun wali songai, walaupun Kualitas ini diwarikan, manggil semacam macam biasa. Semua enggak wewe analogi, dewi-dewi, geng-gengnya semacam macam. Mau nanti enggak rani, semuanya sepatenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Temiah, ngangguk yang begitu-begitu. Nah, Bu, sepatu pun. Lari potnya, itu telah menempatkan Ibnu Temiah secara permanen menjadi Sheikhul Islam. Jadi repot. Eudemia wanti wanti puati, wa iya, iya, iya, faqah wa eudemia berolah tiga mati mati yang nyerang nyerang yang begitu begitu. Nah, ini dari ini ulama ulama eudemia ulama paling sial. Dia ini wong lem, tapi atau di muridnya lem, yura tau wong soleh tentang dia <tuh -tuh. ini. Nih, itu di eudemia, di enggak terus diceritain sinyal cak nur jadi dokter yang nulis tentang ini. Beri dalam orang-orang yang, yang, yang cara berpikir modern, saya tidak mengatakan sesat. Orang-orang cara berpikir modern, meskipun seorang Indonesia ya biasa, itu wajib di bengkel yang infeksi. Yang mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh. Itu banyak sekali. saya sendiri, Gus Nudon, saya secara pribadi, Gus Nudon sama orang-orang itu saya, Gus Tapi banyak ulama yang berpendapat, Indonesia tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek. yang mungkin Tuhan. Karena buktinya agak nerima konsep-konsep itu tidak nerima. karena sampai nangkep najis piambak sebut dikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan allah itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bicara ujumah ibn adi roh ilaropiano kita pasti melihat tuhan. Loh, bahwa itu tadi bukan boleh menutup dengannya kan itu dari Muhammad Ali pulak-pulak manusia wakili bintu menek bintu menek karena itu tadi, orang tahu fana tapi orang tahu orang fana, orang fana misalnya, maka di luar Allah terus dia ya Allah, lu gunung kursi, tak dulu luar meripat, aku mati mengalir atau mati menghidup lu kan percaya meripat padahal meripat ya, mari hijab, Wong meripat itu bodohnya gampang misalnya sampean roh barang, seke ditutupi ya orang roh roh barang bergebarat, barang ngaco ya orang Rara, betapa mata itu mudah menipu Sebenarnya dari Imam Wizali Yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata Tapi kholku penciptaan Makanya Quran menghentikan Allah ya Allah Momen Kholaku Oh notorang ngerti Sompeman wong Kholaku kangen mencipta Sompeman Justru nak roh yang gembira Batu marah ya Rara Saya sambil ngerti Barang ini hijau Naik cucu rugi Rara Udah dibuat jauh ya tidak Nah, tapi coba kalau karena teman yang membuat, misalnya kangen jadi kulit bangunan, kau ngejar atau main Kalimantan, busu mata, rupaaniku kuning, jendela hijau, nanti ke Indonesia aja, makanya teh itu hijau berkuning. kuning ke kau tinggali kan gampang, apa enggak? Aku tinggali, enggak dia udah gampang kok. Dua dari dua kok mengisi wadah, mengisi rambut, mengisi rup tanah. Merepotkan tapi kau menciptakan itu kan jorok tuh pangeran cuma kerana sinten Masalah pengiran itu kan kulir rukuh amir mirro di itu minalilmilah Kalau dilihat sudah masalah roh masalah masalah rohani Masalah masalah maknawi Maulani tinggi yang ulama-ulama itu Angkor itu pakai ilmu kelak tinggi Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jislim Makanya fakolat nadut ala kota fakolat nadul ala kota mut Ketika dari segumpal darah, segumpal daging, itu istilah penyiaran fakolakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran warna fakrufi hirir, roh roh hirir Ini berapa Ketika menyangkut dasar, profan, dasar fisik. Itu Allah istilahnya nunggu fakolakna, fakolakna, ala fakolakna, tapi ketika non fisik roh istilahnya Pangeran Suwudi warna waktu fihi meruhi dan ketika menuso tak tiup songkor rohku sing roh sopo nasi tulisan apa? Berarti manusia itu punya tingkat rohaninya yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Merku istilah Pangeran warna waktu fihi lah kita sekarang sekarang sekarang ini kita ngamati rukyatuh wawah ada teori gisim, itu sama sekali masalah ruk, masalahnya juga masalah ruk gisim itu sama sekali, waktu balik orang-orang yang berkata ceritakan, orang sederhana di gawe, orang yang beritahu ada alam ber ada alam ber, orang harus dibeak, alam itu di rukyat saya amati, begini ya kasar mata tidak bilang siram rame, nasi tidak berkata juga pernah ceritanya nasib diriku aja dia ini udah dihakimi karena wong tersangka nyokot kuben, barang dia ini udah dihakim ini ki ini gua, ini cerita adat tapi barangkali cerita kuyun, nyokot lawaniku rohin, rohin ke nyokot ah buatan maling dicopot tiang wes akhirnya wes sidang ditunda mereka romansa seksi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 sama, sambal jajal jalengan montok, allah lewat teori-teori Saya kita masih penuh hijab, itu ndak akan bisa Nggak akan bisa Tapi nak sambal nusantara hijab Ini gue kemudian sekali Nggak usah gak usah pakai bantuan ulama bisa mudah sekali Jadi saya disebut imbrity Fauh sri pat ma ada Dua wirisan Fauh ribet birhanidin Ketika orang pada level sa'ub, pada level sakram, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah sa'ub ripat makna domiris eh, Hatinya itu adanya dua mirsaan. Jadi kalau boleh balik ngerang, Munilla ilahinawu rai'sul, menurut kakean. orang pangeran kang wajib di sebelahku majud ilawo. Berarti kan ono hubungan orang-orang, barang, orangnya no barang an artinya orang perbedingan itu sudah ada begitu. Hmm. Yang ada hanya saja. Ini kalau boleh cerita makanya dulu-dulu. Saya uh, uh, uh, hu hu Niku mati lihu falam la ilaha Ini disebut faus ribat pa terus Fa'uribah Bilkhani Bil alhani. Alkhanar artinya adalah Matul Autar tarian gitar makanya tidak ada dalam teori ilmu Ishak musik haram itu tidak pernah ada Kayak Jalutin pakai musik sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai origin dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan tapi tidak pernah salah dengan sendirinya orang saat Ishak akan menari orang menari diciptakan koreografi dan wartawan dengan sendiri neungongin kok nak isak mesti nari. Bar gua irikan lain-lain orang-orang yang ngomong lagi gede-gede deh. Kita abah si gede-gede kita abah kan? Loh ya nih. Ya tapi gini kau nak gua mau gede-gede. Tawang kerung musik ramen gede? Hehehe. Nah itu terus disaiki om Farid nih. Nak gede-gede gemeratok pengirani disaiki uang singurung orang musik nih bar ya gede, gede tapi artinya apa? semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isat itu tarian yang murni lahir, krono, fa'uribat, bilhani da'ud, bilhani satu tarian yang krono isat, krono wes menyatu dengan Allah oh. dan sama saya ini Lihat ya tahu, sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya Ibtro wakudrikul afsar wawakudrikul Ya sudah, sudah itu sudah terjadi, terjadi ilah rupiah, ya sudah, dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. lah Sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut syaidahwa anawla ilah ilah wal malah wa ulun ilmi. Faham ya? makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori sing -teori masih pakai hijau. Ya Allah terang, ketika Allah cerita jisim jasa iku istilah pangeran tadi fakolakna al ala kota mutrutan, fakolakna mongkong gawe sok boeing sun, -so. al ala kota ini segumpal darah mutrutan ini segumpal darah. Ijak fakolakna fakolakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafatufihi merohi, manusia itu tak tiuk min rohi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu, sehingga selalu rataan roh. Boleh roh itu, ambil roh, tapi ya sudah. Kalau tidak roh itu, ambil roh, urusannya pangeran. Lebari kamu jadi, berarti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, Istilah pangeran juga begitu. Allah ala wali kholku, wallah. Allah ilinolawi, tetap kedewi. Allah al kholku, urut penciptaan wal amrulan amr, lah amr ini yang tidak kolkuh ini kok boleh rukuh min amri? apa? La lah amr ini pula yang dikirsaan Allah ini yang jauh in nama amruhu idha al-dashri'an ayakurallahu itu udah in nama kolkuhu jadi itu udah banget orang rukuhin ngebensugah Allah pun kesugah rahisah, tetep kereh huweseh karena urusan juga, urusan fisik itu kolkuh, nak kolkuh ada tahapan? Bata. yang tidak ada tahapannya adalah amr Makamari wu isohin nama amru wu iza rotesi ana yakora lah rukut lah amari wu semu pia rukpa saya juga isohin mau wangi suuti pengiran soi soi soi ikan nambe rondo be pawang soi soi maangis muna ikan pengiran menae maangis kondomo ya mukal ikan kolo kate kalo piala umat kia ini nangisi pengiran umat iki ya ini nangisi rondo iwan ngumis atau satu wong otenim Umat waras wah jadi santri roh alhamdulillah, kan nak gue mulang. Umat kedunya nih santri bingung. <laughs> Surau urun, elau ngelawu Pasumat Islam ini nulung alhamdulillah, saja nulung ngomong. Tapi nah, pasumat saya tak nih problem tuh ngomong-ngomong. Itu amar, yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa ya mau kalibal guru, tapi kalau tiada, karena itu rusak amar. Ya, jadi ini eleng-eleng jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten jadi ada ala lahul kholku yang amru ini yang urusan roh, kulir rohku min amri Rab, tidak ada di Quran kulir rohku min kholki tidak ada tidak ada istilah kulir rohku min kholki yang ada kulir rohku min amri itu bedanya sekali Lain dari Imam Buzali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini seterusnya orang akan merasakan afrorul ilmi rahasia rahasia ilmu menurut faktor munajat masing-masing tambah munajat tempat ya terus sahabat jahadak wabu yasid abu stombing wabu bagian titik kali jogol fatwa arti panceng berarti panceng wabdi jari jahadak wabdi mati tapi kalau ada gilaan wabdi jahadak dimulai wabdi wabdi adee eh lu gale kali ya menit ini gua ketemu cikgu di konis bendara pingsan wah rambut keren oh ini ketemu jipil rambut kasar wedi cara aku yo tambah kendel jadi menikan keren ngaku nabi dicabut bareng aku nabi toh